Melihat hewan liar dan langka dari dekat bisa membuat adrenalin kita terpacu. Apalagi jika hewan-hewan tersebut adalah pemakan daging atau karnivora, seperti beruang, singa, hingga harimau. Dan saat ini banyak sekali tempat wisata yang berkonsep safari, di mana kita bisa menikmati hewan liar langsung di habitatnya. Tetapi akan ada selalu resiko saat kita berkunjung ke lokasi tersebut, salah satunya ialah diterkam oleh satwa pemakan daging tersebut. Kejadian tak menyenangkan yang dialami oleh satu keluarga ketika tengah berkunjung ke wisata Taman Safari Indonesia. Saat mobil mereka sampai di area singa, hewan buas itu tiba-tiba menggigit bagian belakang mobil yang ditumpangi oleh keluarga itu. Dalam video yang diunggah di akun TikTok @syasheanisa98 itu, serangan singa tersebut terjadi secara tiba-tiba saat kendaraan tengah melaju perlahan. Saat kejadian, beberapa ekor singa juga terpantau dalam keadaan tenang. Dalam video viral itu terlihat dua ekor singa betina yang tengah berada di dekat mobil. Tak berselang lama penumpang tersebut juga mengatakan jika terdapat seekor singa yang mengejar mobilnya. Seketika terdengar sebuah suara benturan yang kecil hingga membuat para penumpang sempat sedikit panik. Pada bagian akhir video yang berdurasi 22 detik itu, terlihat bekas gigitan di bagian belakang mobil. Terlihat dari kondisinya yang bolong dan sedikit penyok di area gigitan. Kejadian ini pun langsung menjadi sorotan warganet dan tak sedikit dari mereka yang kemudian meninggalkan komentar di kolom unggahan. Selain di taman safari, terkadang ada juga orang yang menjadikan hewan buas seperti harimau dan singa, hewan peliharaan di rumah mereka seperti yang dilakukan oleh pria bernama Cody Antle yang sempat membuat heboh para netizen ketika ia membagikan sebuah video bermain dengan satwa buas tanpa menggunakan pelindung apapun. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semua orang pasti sudah tahu dengan hewan singa atau harimau. Tapi tahukah kalian dengan spesies yang disebut liger? Ya, liger merupakan hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Sebuah video tentang seekor liger memunculkan kehebohan di media sosial. Video yang sedang dibicarakan ini diunggah oleh akun Twitter Nature is Lit. Seekor liger yang merupakan persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Tulis @natureislit di Twitter. Video berdurasi 30 detik tersebut menunjukkan seorang pria bernama Cody Antle sedang berjalan sambil mengelus-ngelus punggung seekor liger berukuran sangat besar. Jika diperhatikan dengan cermat, kalian akan melihat hewan itu berukuran sangat besar dan memiliki kaki sangat kecil. Hal ini membuatnya tidak seimbang sehingga menyulitkannya untuk berjalan. Liger umumnya berukuran sangat besar. Hewan ini bisa tumbuh lebih besar dibanding kedua orang tuanya dan diakini sebagai spesies kucing terbesar di dunia sehontak video itu langsung viral dan disebut warganet sejak diunggah selasa 1 September 2020 lalu video itu sudah ditonton lebih dari 195 ribu kali tapi bukannya terkesan banyak warganet yang kecewa dan khawatir akan adanya persilangan hewan ini nah bagaimana kalau menurut pendapat kalian